Baiklah loh. selalu dimanapun kalian berada, untuk menemani santai sore kalian saat ini, menggunakan memberikan informasi menarik dan terbaru, serta vitamin bahagia dari idola kita. Ke pertama, persahabat kita lihat di sinar sebawongan spesial yang kita dapatkan di lokasi syuting hari ini. Terpantau, persahabatnya bagas lagi duduk santai sambil memainkan handphone, dan kita selalu dengan kalimat yang diposting. Bisa-bisanya bosnya syuting, lo duduk-duduk iya -duduk, bagas garnita katanya tua doh. <laughs> bosnya lagi sibuk syuting, bagas ini lagi duduk santai. Masya Allah semangat terus ya bagas mudah-mudahan betah bersama Leslar dan mudah-mudahan untuk hari ini diberikan kelancaran kemudahan dan diberikan kesuksesan pastinya. Amin. Dan berikutnya kita lihat juga bersyebet. Wow mobil dateng. Wow, ini momen syuting hari ini Bunda Lesti memakai baju orange Masya Allah ya bahagia pastinya Warga Konoha melihat idola yang kerjanya sepaket terus Masya Allah, mudah-mudahan sehat Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun juga kembali bersahabat oleh angkun putih yang skor bilar Banyak sekali tanggapan, banyak juga respon yang diberikan dari aku Ratila Sendara mengatakan bahagia lihat idola kita kerjanya sepaket terus Masya Allah banget ya Bangga dan bahagia pastinya Alhamdulillah idola kesenangan kita kerjanya satu paket Selalu bersama apalagi ditemani oleh Abang L Dan kita lihat juga bersahabat ke momen berikutnya Ini momen spesial vitamin bahagia kita rapatkan dari BBL dan Papa Bilar Aduh tentunya terlihat BBL makin hari makin ganteng Dan Alhamdulillah rambutnya sudah mulai tumbuh persahabat ya Ini sih luar biasa, cute dan sangat spesial untuk warga Konoha Langsung disemangatin oleh Bang L ya mudah-mudahan Semakin banyak dukungan dan support yang diberikan Kita lihat juga nih Abang L Ini terlihat uh, ngantuk berat persahabat ya Sepertinya mau bobo nih aduh Semangat terus ya BBL Selalu temani Papa dan Bunda kerja Luar biasa pokoknya untuk Idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat Kita lihat juga dengan spesial Yang kita dapatkan dari Lintar Setengah jam yang lalu para sahabat ya, Alhamdulillah Lintar sudah sampai di Jakarta Dan langsung dijemput oleh Bang Boril wow, Luar biasa banget ya Alhamdulillah Lintar bisa Kembali ke tim Selatan Entertainment Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu Dan diberikan kekompakan, keselitan untuk menyuguhkan kejutan-kejutan vitamin bahagia untuk kita semua Berikutnya, para sahabat Bang Min akan menginfokan Karena jam 5 sore nanti bakal ada vitamin di channel youtube nya Papa Bilar Jangan sampai lupa dicatat jamnya sore hari ini Ini Bilar disuruh ngepel dan cuci piring Waduh, Rizky Bilar jadi ART di rumahnya sendiri. Wow, ini kejutan banget ya untuk warga Konoha. Jangan sampai lupa dipantengin channel YouTube-nya Papa Bilar, karena vitamin bahagia akan disuguhkan hari ini juga. Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus buat Lesti dan Bilar.